Eh, eh Lu ya Asik-asik makan di sini. Lu tuh punya tugas ih eh. Tugas apaan? Astaga lu lupa Itu loh Tugas mata kuliah psikologi sosial Lah Emang mau bahas apa? Bahasa apa ya bagusnya bahasa apa ya? Oh iya, Lo kan mau bahas tentang perilaku kelas sosial. Oh iya, nah, lo udah inget kan? Buru-buru deh, ganti baju kek atau nggak kek kek. Cepet cepet, cepet. buru banget. Wah si aja si leha, bentar lagi mau dikumpulin lah. Iya iya. Ini beres-beres nih nih, nih, nih. Aduh, aduh, aduh parah banget sumpah ya dia tuh Eh Tapi Lu bantu kan Iya, iya Tenang, anak itu nanti gue bantu ya Oke okay. Mari ganti baju Udah ganti baju aja Baiklah, awal-awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deonin Niola Ayuni dengan nomor MPM 208110090. Baiklah, pada saat ini saya bakal menjelaskan tentang tingkah laku atau perilaku prososial. Jadi, tentu tidak. Apa itu tingkah laku atau perilaku prososial? Jadi, tingkah laku atau perilaku prososial yaitu merupakan suatu bentuk perilaku yang muncul dalam kontak sosial. Sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif-motif si penolong. Juga ada pendapat Berwespe dalam Hop dan Hogan pada tahun 2002 yang mendefinisikan perilaku prososial sebagai perilaku yang memiliki konsekuensi sosial yang positif yang menyambung bagi kesejahteraan fisiologis atau psikologis orang lain. Eh ada lagi pendapat dari barang yang diri, kalau nggak salah namanya pengucapannya, pada tahun 2005 mereka itu berpendapat kayak tingkah laku atau pelaku profesional itu yaitu, suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin mengandung suatu resiko bagi orang yang menolongnya, gitu oh iya dari pengertian tadi, ada nih aspek-aspek dari perilaku sosial itu sendiri Hah? Apa aja itu? Yaitu ada berbagi, menolong, terus dermawan, terus apa ya lagi? Aku lupa, inilah yang lama inilah, aku tahu, kerjasama dan jujur pengertian atau pembahasan mengenai itu nggak Jelas dong ada. Nah, jadi dari yang aku cari-cari nih pengertian atau pembahasan tentang yang perilaku profesional itu sendiri yaitu seperti berbagi atau sharing, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain, suka maupun duka. Sharing diberikan bila penerima menunjukkan kesukaran sebelum ada tindakan meliputi dukungan variabel dan fisik. Nah, Betul gak contohnya kayak gimana? Kayak gini bukan sih? Kamu kenapa? Kamu bisa cerita sama aku Kalau kamu lagi ada masalah? Iya Aku lagi sedih Sedih kenapa? Kalau aku boleh tahu Jadi gini Gitu Ya ampun jadi kamu... <tuk tangan> Itu? Jadi? Iya. <tuk tangan> Makasih ya. Iya. Kedua, ada menolong atau helping. Yaitu kesediaan menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Menolong meliputi membantu, memberi tahu, menawarkan bantuan kepada orang tersebut. Atau kepada orang lain Atau melakukan sesuatu Yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain Kelan itu lo tau gak? Kayak gini Iya, tau gak sih? Eh Apaan itu? Kayaknya ada yang tabrakan Eh, kita kesan nolongin yeah, Iya, iya, iya, iya. Ada berdermawan atau donat Yaitu kesediaan untuk memberikan Secara sukarela Sebagian barang miliknya kepada orang lain yang membutuhkan. Tahu? Contohnya? Hah, ini, ini contohnya. Kamu kenapa? Tadi makanan aku jatuh ke tanah. Padahal aku beli pakai uang jajan terakhir aku. Dan aku lapar banget Ya ampun Kasian banget Oh iya Ini aku juga ada makanan Tinggal satu tapi Ini Buat kamu aja Serius? Keempat, ada kerja sama atau kooperasi. Ya itu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain guna tercapainya suatu tujuan. Kerjasama biasanya saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan saling menenangkan. Contohnya, Hah? ini, ini contohnya terus. Itu tuh anak ayam tadi, Pak Udin tuh, masuk dan berkerahan ke ibu Eh? ya liat liat liat liat mobil itu bokok eh eh iya ibu-ibu lagi sendiri sendirian bawa mobil iya iya ayo ayo kita bantu yuk bantu dorongnya ayo ayo ayo iya. akhirnya jangan juga ya mobil itu uh, iya akhirnya jangan juga tuh mobil ya untung aja kita kerja sama yang terakhir ada jujur atau honesty Yaitu kesediaan untuk tidak berbuat curang Kepada orang lain di sekitarnya Terakhir contohnya apa? Aku tahu Gini-gini deh nih gini, gini. Aduh Eh, On Lu selesai jawab soal ujiannya? Belum nih Masih banyak lagi Iya, sama Lu juga belum nih Coba deh Lu nyontek tuh Sampai di depan lu Si Jura satu Gak mau ah Mending gue jawab seadanya Daripada nyontek Yang penting itu jujur hmm, Pinter juga lu ya Lu juga Tung beraijin Nah lu tau gak? Selanjutnya juga ada lo Faktor-faktor dari perilaku profesional Tau gak lu ada apa-apa aja itu faktornya? Ya tahu dong ada self gain, ada personal values and norms Terus, yang terakhir ada empathy. Nah, bener Jadi, sini-sini gue jelasin tentang faktor-faktornya itu Pertama tadi ada apa? Ada self gain Self gain Apa tuh? Jadi, self gain itu adalah harapan seseorang Untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu Misalnya nih, ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau dikucilkan selanjutnya ada personal values and norms jadi apa itu yaitu ada nilai-nilai norma sosial yang diinternasiasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan tak adanya norma timbal balik. selanjutnya tadi ada empati. Empati itu ya yaitu kemampuan seseorang untuk itu merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilan peran. Jadi, prasyarat untuk mampu melakukan empati, individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. Wow yang tahu juga ya tentang perilaku prososial ini ya gitu aku kemarin baca-baca di internet jadi tahu deh di dikit tentang itu oh sama gue juga baru belajar tentang ini nah kalau ada yang salah atau yang kurang mohon maaf nih mohon maaf banget Kalian perbaiki juga ya nah bener kalau ada yang salah atau yang kurang Terima kasih ya, Halo, sampai jumpa. Eh, jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.